Uh, saya senang banget di sini, merasa merasa rumah berikutnya selain Indonesia. Wow.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 Oke, okay, saya penasaran sekali dengan video ini Karena ini diupload oleh seorang ustazah yang ada di Indonesia guys Yaitu Oki Setiana Dewi Jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe-nya Buat teman-teman semua yang masih baru ataupun belum tahu ya Channel daripada Ustazah Oki Setiana Dewi Nah langsung saja guys kita play videonya Saya sudah penasaran apa yang akan disampaikan oleh Ustazah Oki Setiana Dewi kepada kita semua ini Jadi... Ini bedanya Indonesia dan Malaysia Dia memastikan seperti itu Dan tanda seru banyak banget gitu guys ya Jom kita tengok videonya Let's go Masya Allah Seronok ya Tengok-tengok uh, macam ini ya kan okay guys OSD Oke okay, perjalanan Oke okay, di bandara guys Nah, ini ustazahnya Masya Allah Kuala Lumpur oh, Cantik masjidnya guys Kat mana ni Masya Allah Maffaz Weh, menara kembar guys Masya Allah banyak sekali ya Programnya beliau ke Malaysia mm -hmm. sekarang pergi ke Malaysia lagi dalam rangka dakwah nih teman-teman semua Masya Allah. Jadi hari ini saya mengajak teman-teman semua untuk melihat perjalanan dakwah saya selama di Malaysia selama tiga hari di vlog okay. ini yuk ikutin terus vlog ini sampai akhir yuk saya baru sampai dari Indonesia ke Malaysia let's go jadi walaupun saya ke Malaysia udah beberapa kali uh, tapi hari ini khusus saya pengen banget buat vlog Uh, salah satunya adalah saya mau teman-teman semua perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Kalian okay. lihat ya beberapa perbedaannya ya. salah satu diantaranya adalah teman-teman lihat di sini banyak banget perbedaannya. misalnya kayak kamar mandi atau restroom bahasa Inggrisnya, mm -hmm. di sini bahasa Melayunya adalah tandas. tandas. kita lihat beberapa perbedaannya. itu dia. Yuk Nah, kalau kedatangan bahasa indonesia di sini tuh bahasa Melayunya balai ketibaan, balai ketibaan. Plus, transfer counters di sini tuh counter pertukaran Indonesia apa ya? Mm -hmm. Transit. Uh, kalau misalnya counter pertukaran, reclaim, bahasa Indonesianya okay. Ambil bagasi di sini tuntutan. Bagasi. Bagasi. <laughs> Oke. Okay. Lanjut maju kita. Ya dari dari bagasi. dari situ kita bisa lihat nah, juga kalau guys. Bahasa Indonesianya gulungan selang di sini gelung hos Gelung hal, kita cari lagi yang lain uhum. Kalau tombol atau button bahasa Melayunya butang Butang Nah kalau pegang tiang disitu tulisannya pegang susur tangan tuh, Pegang susur tangan oke okay. Jadi teman-teman uh, sekalian udah sampai di Kuala Lumpur dan sama Kak La Uh, beliau ini bersama dengan saya sejak 2011 Masya Dan Allah, sebenarnya saya mau ceramah di Terengganu, teman-teman sekalian. Oh, Terus, perjalanan 5 jam naik mobil jadi menyempatkan diri sebentar ke KLCC. Rasanya gak sah kalau ke Malaysia, walaupun udah berkali-kali gak ke KLCC. Kan, Kak? Oke, okay. hmm. gimana, Kak? Oke, okay, datang lagi ke sini, Kak. Wah wow, datang Sebab ke sini, Oke, datang lagi sangat. sini, Kak. Oke, satu mimpi setelah tiga tahun setelah tiga tahun agak karena korea saya nggak kemana-mana tuh teman sekalian oke okay, kita lihat ya yes. amin ya rob kita lihat benar uh, ada kembang oke okay. teman-teman sekalian masya allah ini, uh, ini teman -teman dua minggu yang lalu ya saza oke ini kita ini, ini dari masker novel karena belum pernah datang ke malaysia Uh, jadi uh, kita sempetin datang ke sini karena jalannya searah ke Terengganu. Jadi saya rencananya tiga okay. hari berada di Malaysia ini untuk ceramah dan uh -huh. karena besok-besok udah mulai sibuk, jadi malam ini disempatkan kemana? Kembar. Yuk kita menikmati malam okay. di ini Kuala Lumpur, ya kak. Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Mana? Yuk jadi di sini banyak orang-orang baik teman-teman sekalian masya allah tadi masya saya foto allah. sama teman-teman sekalian kemudian beliau-beliau ini membantu ya. dalam mana tadi siapa yang bantu saya tadi ini. ah nih orang baik nih masya allah dan semuanya jadi kawan-kawan uh, ini berasal dari sabah. dari sabah ya. dari sabah dari sabah-sabah itu di dekat kalimantan ya teman-teman sekalian dan uh, pekerjaan yang dilakukan di malam hari adalah Fotografer Kok banyak sekali fotografernya Ini satu community okay. oh, Masya Allah Dan mereka tadi membantu Dan mereka sedang bersedekah Masya Allah Karena saya nggak bayar loh <laughs> Makasih ya teman-teman semuanya ya Saat -saat Masya Allah semua, Masya, masya Allah <tuk> Halo Halo Halo Halo, Halo ya, ya, ya. Cantik banget sih Gumus banget ini ya <laughs> Srono ya apabila ya, kesana sama gitu loh gitu guys. guys. Oh lucu banget anak ya, masya Allah. Oh, cantik banget, makanya jadi makanya dilihatin dong cantik banget. Halo saya, halo nak, Bismillah. Oh nggak mau, belum mau. Halo cahaya. Nah setelah 3 tahun nggak kesini karena kemarin corona dan sebagainya. Jadi, belum bisa memenuhi undangan dari teman-teman yang ada di sini. Tapi okay. alhamdulillah hari ini bisa kembali lagi ke Malaysia. Dan bisa bertemu dengan teman-teman yang ada di sini. Jadi, kalau teman-teman mau ke Kuala Lumpur, khususnya, biasanya orang-orang mengatakan gak sah kalau ke Kuala Lumpur, Enggak, kalau ke Menara Sekarang, saya melanjutkan perjalanan saya. Lima jam kurang lebih menuju Terengganu. Dan dalam oh, jauh banget ya, berarti ya. Besok pagi untuk ceramah di Terengganu. Oke. Okay. Jadi, lima jam ya dari KLCC ke Terengganu. Oh, macam dari sini ke Jakarta, kurang lebih ya ke Jakarta itu sekitar enam tujuh jam sih. Aha. Oke, udah sampai ini, guys. Masya Allah semua kita lanjutin perjalanan setelah semalam perjalanan sampai di uh, Kuala Lumpur pukul 9 malam kemudian naik mobil sampai di Terengganu ini pukul 5.30 tiga puluh pagi oh, wow. <laughs> nah, alhamdulillah. Masya Sekarang, Allah. perjalanan. Alhamdulillah. Sekarang fokus ini nih, pukul sembilan pagi. Uh, alhamdulillah kita dijamu. Saya panggil Puan... Puan Aida. Puan Aida Puan Aida, Aida. Alhamdulillah, kita disuguhi makanan ini. Makanan khas Terengganu ya. yang mana? Puan, Ini nasi minyak, oh, nasi minyak, beda-beda oh, dia ya. Ada nasi lemak, nasi tidak ada nasi dagang, nasi dagang itu, oh, nasi dagang di sini. Tapi ya. tidak ada, tapi ini ada nasi-nasi yang lain. Jadi, saya makan dulu pada hari ini. Setelah itu, kita akan ketemu di program-program berikutnya: hmm. belajar bahasa Terengganu. Dulu parah rupanya chef Awang Gogok poin. Pastu macamlah ya, pastu, pastu Arab. Enak sekali kena sojak ke Ece, <tuk> ece, <Lede>. ece <tuk> Orang ini banyak dicintai, dia punya akhlak yang baik, barang dagangan laku semuanya. Maka diam-diam setiap kali pun mulai tertarik dengan beliau ini. Masyaallah. Dia sempat tertarikkan Siti Khadijah sampaikan kepada sahabatnya bernama Nafisa. Yang pada akhirnya Setiq Khadijah bersama dengan Nabi Muhammad SAW yang kala itu belum menjadi Nabi, menikah dengan perbedaan usia 15 tahun. Setiq Khadijah berusia 40 tahun dan Rasulullah SAW berusia 25 tahun. Alhamdulillah ceramah hari ini sudah selesai hari ini. Terenggalek ini selama sekitar tiga jam. Sekarang jam setengah dua belas malam. Sekarang waktu istirahat. Karena besok pagi saya akan menuju ke Kuala Lumpur dan yang tentu kita harapkan adalah apa, -apa yang kita lakukan ini semoga diterima oleh Allah SWT ya soal, doanya ya semoga saya dalam dakwah ini Amin, amin. dan saya mau dulu sekalian, energi dan selalu sehat bisa memberikan yang terbaik untuk orang -orang semua dan, ada, Oh ada ini ya Malaysia ya teman, -teman Daulat Tuanku. ketemu lagi, teman lihat bagaimana kegiatan di Kuala Lumpur. bersama para muslimah Malaysia. Masya Allah. dari saya menuju Kuala ikut naik pesawat ya. Oke. Kita udah sampai di Selangor, jadi dari Terengganu itu kita naik pesawat satu jam teman-teman sekalian. Dan hari ini saya mau mengunjungi Masjid Negara dulu di sini. Karena saat ini merajut kisah kerudung yang saya pakai ini lagi ngeluarin seri Malaysia, jadi harus ada foto sebentar. Dan hari ini jadwal ceramah saya itu jam setengah dua siang dan malam. Kemudian tidak ada yang mulai bareng-bareng. ⁇ Ashalul, yang mulai guys selama di sini teman-teman ikutin terus ya. Uh, saya senang banget di sini, merasa ngerasa rumah berikutnya selain Indonesia. Wow. Okay. Sampai sampai bilang gitu ya. Jadi rumah kedua ya, rumah kedua setelah Indonesia. Keren banget wisata. Kita langsung jalan ke sana, udah dijemput soalnya. Oke. Okay. kepada Allah ampuni dia Seperti dalam malam terakhir Pada saat semua orang tertidur Ada beberapa orang-orang yang memilih Untuk berbuduak, ah, mengambil sejadah Menangis kepada Tuhan Yang akan dosa-dosa Menangis kepada Tuhannya Yang akan mengasiat yang pernah dilakukan di masa lalu Menangis kepada Tuhan Yang meminta pengawaman agar Allah Lindungi dari berbagai macam ujian-ujian Yang diberikan dan itu terasa saling Tuhan Allah, ini pasti jumpa dengan uh, tuan puan ya kan? Terus datin, datuk, eh, da, tak kalau tak kalau datuk tak, sebab ini khusus muslimah saja kan? Ya? <laughs> Masya Allah, Srono. Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya ternyata Usaza Oki ini tadi itu di airport yang menerangkan tentang beda bahasa Indonesia dan juga Malaysia seperti itu dan di KLCC Usaza Oki ini berjumpa dengan fotografer yang baik-baik ya difotokan ya kan tapi tidak bayar guys gratis masya Allah ya istilahnya sedekah lah macam itu dan selanjutnya belajar bahasa Terengganu dan dijamu oleh puan di sana jadi Masya Allah ya kan banyak sekali makanan-makanan. Dan yang terakhir ya Ustaz Oki mengatakan bahwasannya Malaysia itu adalah rumah kedua setelah Indonesia. Wow keren banget Masya Allah. Oke okay, guys itu saja video kali ini. Gimana menurut teman-teman sekalian langsung saja komen di bawah ya Masya Allah banyak sekali ya. Istilahnya, mengatakan bahwasannya Malaysia itu adalah rumah keduanya. Masya Allah, apakah saya nanti akan seperti itu ketika sampai di sana? Nah, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya, guys. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.